Ketika kita live akustik itu mas, mm -hmm. itu yang yang perlu dari awal kita kita coba uh, jazz itu apa aja step by stepnya. Da, ini selesai. Oke, okay, halo semuanya, perkenalkan saya Mercer dari hardtohear.com, recording on the go, Dan on the go. Di video ini saya masih bersama dengan Mas Iqbal. Dan di video ini kita mau nyobain uh, mixing akustik ya. Uh, dua track, satu vokal, satu gitar dengan mixer MG16XU dari Yamaha ya. Yamaha Esa. Uh, Yamaha Esa dan <laughs> uh, nah Yamaha apa? Yamaha <laughs> Nah, ini dan bisa teman-teman lihat ini mixernya dan kita sudah set dua track yaitu sini yang yeah. sebelah sini ini vokal kemudian yang sebelah sini gitar instrumen, ya. ah, instrumen dan ini adalah hasil rekaman mentah belum diolah kita akan coba olah mixing menggunakan AMG 16 xu ini dan kita akan simulasikan juga mixing live ya untuk akustik hasilnya nanti seperti apa dan kita juga akan menggunakan efek internal yang ada di mixer mixer ini, ini. Oke okay. kita langsung saja Mas Oke okay, kita spasi ya ah. Bismillahirrahmanirrahim Aku kesal dengan nah, ini Track vokal yang sering kemudian ini hanya gitar, ya? gitar tapi ada bocoran dikit dengan vokal karena bareng ya. Uh, Begini, baren gitarnya itu direkam dengan uh, menggunakan dua metode, satu direct, satunya uh, todong mic. Oh, okay. Jadi, ada bocoran sedikit, dan di vokalnya juga nah ada bocoran gitar sedikit, sejenak agar bisa menikmati tawamu pertama kita ngatur gainnya dulu kita nolkan ini fatenya terus kita apa namanya ngatur gainnya dulu biar apa namanya suaranya agak balance sedikit ya ini tadi jadi suara vokalnya ada yang pelan ada yang keras suara gitarnya juga kan. Oke okay. kita akan kompres menggunakan kompresor yang ada okay, di sini. fungsi kompresor masuk uh, Mas ya masuk menarik paksa kau dari peluhku lalu kita kembali menabung rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayang sekarang kita menyesuaikan volumenya yeah. inku bakar dia ya, yang umum, kalau apa namanya untuk musik yang instrumen dengan vokal memang kabarnya secara umum kan memang yang yang sebaiknya menonjol vokal vokal iya ah, yeah. uh, yeah. jadi musuh cuma cuman pengiring yeah. dan aku disana memecahkan ini butuh di-eq Mas kalau semacam ini nah kalau butuh ya kita eq aja barangkali okay, iya. kok di-eq seorang jadi makin bagus ya okay, kan nah. Ya. nah kalau vokal itu kan start di 100 hertz ya rata-rata suara manusia kita bisa berapa aja mas? dari 100 sampai dari 100 sampai mungkin sekitar 14 15 atau 16.000 ya tergantung 100 ya. 100-16.000 nah, ya. Nah, ya. Nah, okay. itu Nah kita bisa pakai uh, high pass filter yang ada di sini Oke okay. untuk mengeliminasi frekuensi di bawah 80 hertz ya Oke okay. untuk vokalnya tapi bisa hilang ya Nah udah ngeluk aku kesal dengan cara yang sering memisahkan kita hingga aku hanya bisa terasa bedanya berbincang denganmu di Whatsapp aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu ingin ku beri Nah kita bisa EQ lagi misal uh, kita vokalnya buat naikin clarity misalnya kurang kita bisa naikin heightnya hike mendengarkan lagu sila on seven seperti waktu itu kita naikin sedikit aja oke okay. saat kau di sisiku dan tunggulah aku di sana memecahkan Jodoh. vokal putri itu emang enaknya emang agak renyah gitu agak ya? renyah iya, iya. Ya, kalau untuk Kan uh -uh. hilang yeah. Misal bodinya kurang kita bisa tambahkan di frekuensi mid low-nya kita coba Bali cari menabung rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayangku kita tambahkan frekuensi di low-nya sedikit aja jangan matikan hpmu kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari aku tak suka bertanya-tanya inginku bakar dia yang sering mencan Menjen, dengan denganmu game, kau kalau Vokal itu biasanya kan apa ya? Biasanya senang di efek apa, apa apa yang tepat mas. Gila -gila. Uh, kalau revap kita coba lihat nanti <tuh> revapnya. perlu nya uh -uh. ya. Tidak, uh -uh. tidak harus selalu ya. Tidak harus selalu. Oke. Kadang-kadang delay juga gitu Oke. Kan. Itu. Kadang-kadang modulation juga tergantung Berarti nanti. secara prinsip untuk stepnya ketika kita live akustik itu mas. Mm -mm. Itu yang yang perlu dari awal kita kita coba jas itu apa aja step by stepnya ini selesai mm -hmm. ke tahap ini ke tahap ini tuh seperti apa mas bes pertanya pertama gain ya kita gainnya. gain kita leveling gainnya dulu kita balance balancekan mm -hmm. kemudian baru kita mungkin atur EQ nya kita mungkin untuk E, gitar frekuensinya e, kerjanya di sini untuk vokal frekuensinya kerjanya. Jadi penting gitu. ya kita memahami frekuensi kerja dari perangkat itu sangat penting sekali ya. Ya penting banget, penting okay. banget. Jadi kita tahu untuk vokal itu frekuensi berapa atau kan? Oh gak okay. mungkin juga vokal kita 80 hertz kita bus gitu kan? Oke. Okay. Nah, jadi untuk mungkin frekuensi low kita bisa yeah, yeah, cut yeah. aja Misalnya seperti itu. Tapi eh, kan. nggak perlu, yang nggak perlu disingkirkan yang perlu dimaksimalkan gitu kira-kira ah, ya. Heeh, ah, okay. kayak gitu. Berbincang dengan di WhatsApp Nah, sekarang kita coba kasih efek ya vokalnya. Yang Sebelum ke situ coba anu Mas, aku dikasih preview mengenai tadi step by stepnya nih. Setelah gain, oh iya, setelah kemudian gain, EQ, EQ, mungkin baru setelah itu efek, efek okay. dan panning, gitu. panning Efek okay. dan panning. Kita coba kasih efek okay. nih vokalnya. Oke. Okay, ku berdiri ini. di sebelahmu menggenggam Kita erat pakai efek uh, reverb hall, hall ya ini ya. Reverb hall. Revamp hall kita coba aktifkan kusila on seven seperti waktu itu saat kau di sisiku dan Tunggulah filmnya juga berubah, aku disanda memecahkan celengan rinduku berboncengan denganmu Mengelilingi Rasanya lebih berdimensi, ya. Uh -uh, ada, ada, ada lebih ruang luas, ya. ada stereo image-nya, ya. Yeah. Dan kita atur efeknya, enggak terlalu banyak, cukup segini aja, ya. Yeah. Jadi, enggak terlalu over, ya. Ya, yeah. ah, kau dari peluhku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku, jangan matikan hp -mu. Kau tahu aku benci kau khawatir Saat kau tak mengabari Aku tak suka bertanya-tanya Ingin ku bakar dia yang sering mencen mention, dengan denganmu di Namun kau selalu meyakinkanku Nah baru sekarang kita olah uh, kok ikutannya ada efeknya di suara mm. saya <laughs> Oke okay, baru kita sekarang olah untuk yang gitarnya Oke okay. Sorry sebelum masuk ke gitar, uh, vokal tadi rata-rata uh, uh, efek mm -hmm. yang dibutuhkan tuh jenisnya apa aja mas? Yang jelas kompresor, kompresor, ya, ya. kompresor kemudian EQ AQ. setelah itu mungkin reverb gitu Kadang-kadang ya. juga kombinasi reverb dan delay, delay dan reverb oh, okay. seperti itu Biar makin panjang lagi Oke oh, oke okay, okay. okay mungkin itu aja kok barangkali ya, ya. ada ya mungkin untuk kasus tertentu mungkin itu ya, tapi ya. yang umum seperti itu umum ya, seperti kan? itu oke okay, oke okay. nah, instrumen, mm -hmm. ya. Ya. instrumen oke okay, untuk instrumen eh, kita dengerin dulu yang kurang apa ini Oke okay. apakah kurang low-nya apa kurang high-nya yeah. atau mid-nya gimana nah, kita coba adjust eq-nya sambil dengerin gimana menarik artinya uh, ada perbedaan yang cukup signifikan dan kemudian tadi yang paling itu kan ada dimensi yang kemudian di, dihasilkan itu mm -hmm. so. so, juga itu sih apa namanya eh uh, mungkin juga butuh belajar juga saya karena kalau ternyata di di teman-teman recording segala macam itu ternyata ada ya mas tetap uh, tatanan semacam membuat ruang dalam mm -hmm. audio itu dengan tadi reverb efek dan segala reverb macamnya AA. itu ada-ada kemudian perasaan ketika kita mendengar tuh suara yang ada di dimensi agak jauh-jauh jauh, tengah-tengah kanan tengah kiri luas full yeah. full gitu yeah. suaranya itu nah juga butuh-butuh tadi sih ya, artinya uh, uh, butuh Sinau pendengaran masih uh, uh, ngelatih pendengaran nah terus kemudian ini gitar ini juga bisa dikasih reverb juga oh, Oke okay. kita coba ya iya. biar makin ngeblend. tuh kita coba mati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari peluku lalu kita kembali menabung rasa rindu Ya, yang sering ada. memisahkan hmm. kita hmm. hingga aku hanya bisa kalau secara prinsip mixing itu apa mas dengan apakah sama dengan balancing eh uh, ada proses balancing dalam mixing Oke okay. uh -uh. jadi kita ngatur uh, balance nya track itu seberapa levelnya seberapa itu ada di proses mixing termasuk ngatur gain dan pan panning. Iya, enggak hmm. enggak anu ya maksudnya uh -uh. apa namanya nggak perbedaannya maksudnya ya didengerin enak lah. Heeh. Uh -uh. Enggak tumpang tindih uh. itu ya. Nah, kalau saya biasanya kalau untuk mixing cover lagu seperti ini, hmm. kalau dia ada videonya, nah itu kadang-kadang juga tak sesuaiin panoramanya oh, okay. di video. Misal si vokalis di kanan, gitarisnya di kiri. Kita atur panningnya sedikit ya itu Oke, oh, okay, okay, okay. Jadi Misal, biar biar memang apa Uh, sinkron antara audio dengan videonya uh, uh, uh, seperti ya? itu mm. jadi orang pun juga mendengarkannya seolah-olah juga live juga seperti yeah, itu. Iya, maksudnya enggak enggak enggak kayak enggak apa, video dengan audionya kan ada tuh yang enggak misalkan kayak telat pasti kelihatan uh, uh, kan. gitu nah ini contoh aja misalkan yeah. vokalnya ada di sebelah kiri kemudian uh, gitarisnya ada di sebelah kanan okay, kita tinggal di kandung ya lalu kita Atau sedikit aja di sini, iya. Jangan matikan HPmu. Kau tahu ya, aku benci kau, saat kau tahu seperti Kita live ya, lurus aja. Aku ya. nah. tak suka. Jaya, bukan rasa curiga. dan Tuh, satu waktu kita butuh juga simulasi yang bukan audio tapping semacamnya, tapi kita coba uh -uh. satu waktu nanti. Mungkin kita bisa kolaborasi juga untuk bikin video oh, live. Uh, Oke, okay. itu nanti kita review nih. Menurut saya, suaranya gimana? Kualitasnya gimana? kau dari kalau saya dengar sih ya karena juga apa ya mungkin saya juga perlu berlatih juga di telinga tapi secara umum sih ini sudah seperti musik rekaman yang oke okay, saya pikir udah sih, okay, sudah oke okay. udah profesional untuk mixer yeah. seperti ini ya untuk live mixing ya Oke okay, jadi kurang lebih seperti itu uh, apa namanya kita atur gain dulu leveling pertama kemudian Oh ya ketika ngatur pastikan uh, ini berada di nol Ya. kan di nol dulu ketika ngatur gain nah ketika ya. sudah Oke okay. kita atur kompresor kemudian IQ biasanya ada perubahan level baru kita atur ini sesuai tanya disesuaikannya akan mana itu. yang perlu ditonjolkan mana yang agak mundur gitu ya, agak. seperti itu oke okay, okay. kurang lebih seperti itu Pernah berhenti bergerak barang sejenak oke okay. Mungkin ada yang lagi yang perlu disampaikan, Mas Iqbal Secara Untuk ini kan asumsinya ini. kan uh, satu level di atas teori lah, uh, uh. sudah sedikit praktek. praktek Nanti uh, uh. prakteknya mungkin di live itu kan juga pasti kanan mas. Maksudnya kita juga perlu lebih cermat ya kalau live ya. Iya betul. Karena kan waktunya uh. udah nggak bisa ditukar gitu uh. kan. Harus itu apa satu performer harus berjalan sampai selesai dan kita uh, dengan perangkat ini kita mencoba menyajikan satu pertunjukan yang bagus audio juga didengarkan enak mm -hmm. nah itu mas juga termasuk mungkin kita yang di solo raya tuh aku pikir juga udah akrab lah dengan istilah yang penting grrrr mm -hmm. nah itu sih saya juga berharap si ke depan itu di teman-teman yang khususnya yang untuk di ranah live perform mm -hmm. entah itu nanti akan di, uh, disiarkan juga uh, di online secara live atau tidak uh, saya kemudian sekarang juga mulai merasakan sih Artinya sound itu tidak harus keras, tetapi yang paling aman, yang paling utama adalah nyaman tadi. Nyaman ya. Iya. Nggak harus bassnya iya. kenceng gitu kan. Yang penting kan apa maksudnya kita uh, sebagai penyaji itu ya mm -hmm. sebisa mungkin Audion atau penonton sangat-sangat nyaman dengan mm -hmm. nyaman dengan audionya, performnya juga bagus. Terhibur. Iya terhibur mm -hmm. dan pasti kita juga akan berkembang seperti itu kan. Mm -hmm. mm. Betul Oke mungkin uh, cukup sekian kita siap-siap siap. ini, ini ya. yang luar biasa nah. mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya mm -mm. pasti bermanfaat buat mudah-mudahan juga bermanfaat buat subscribernya hard to be heard. hard to be heard. nah itu Oke. dan uh, ini praktek seperti ini perlu sering-sering ya walaupun kita siap, enggak apa namanya enggak uh, ada job praktek seperti ini sering untuk melatih pendengaran kita gitu jadi telinga kita terlatih ketika kita dapat job pun juga nggak susah-susah nyetingnya ya kan ya. Itu Oke mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama semua hidup kamu Dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Oke Sampai jumpa